yang yang Sambutlah panggilan dari jiwa sang merah putih jiwa, yang membebaskanmu dari, dari dunia yang suram. Indonesia Raya membentangkan sayapnya untuk memudah mudi Mewariskan keindahan alam, tarian, perbedaan, dan syair untuk terus kau genggam. Mahkota dari angkasa raya, bagimu dipersembahkan tahta Nusantara ini. Pancasila, semangat 45, satu Nusa, satu Bansa. Darah, garam, nyawa garam, garam, negara garam, serentak, garam, garam, Jadilah Indonesia Keseboian BDK Tunggal Liga Terus, arus pesona Semangat tempat riba Menibatkan